kali ini kita membuat tutorial tentang bagaimana caranya memasang dryer di gitar akustik ini ada gitar koboi oh ini kemarin uh, necknya patah, kita, oh, kita sambung dan sekarang kita membuat tutorial bagaimana cara memasang dryer yang baik dan benar oke langsung saja jadi, jika video ini bermanfaat boleh di-share di like dan komen Pertama langsung pertama kita perlu ini obeng Berikutnya kita kumpulkan untuk dryer daya Jangan lupa lihat ada enggak nah, Pertama kita sesuaikan dulu bor ya Kita ada enam nih. Dryer itu ada dua versi, ada yang kiri dan yang kanan. Ya. Ini juga bagi teman-teman yang ingin face bisa langsung ke box kita ya setrena musik, giginya setrena musik, pipinya setrena musik, pipinya setrena musik, topnya pun setrena musik nah, kita dilupakan dengan pembangunan 1 nomor 51 ini sangat mudah bisa juga dikerjakan di rumah posisi-posisi ini tinggal kita uh, scrub ya nah gini dia bor udah dapet posisi-posisi nih udah kita bawa tinggal di depan ini, nanti kita uh, kasih lagi untuk depannya ini dia ada enam posong juga nih tinggal masukannya kemarin habis itu di dikunci biar di rapat Nah, tinggal kita kunci nanti, bagi kunci pas kan, Kalau ada kunci pas bisa juga menggunakan tang. Bagaimana bor gampang kan eh, cara memasang dryer di gitar akustik? Nah, mungkin gitu saja tutorial yang dapat eh, saya berikan kepada teman-teman semua. Jangan lupa di like dan subscribe channel ini ya. Oke, okay, bye bye.